Tidak ada lampu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Baik pada malam hari ini Saya akan Mendistribusikan Bantuan dari sahabat-sahabat saya ya. Baik yang di tiktok YouTube maupun dari peta untuk santunan anak yatim, anak yatim, maaf, maaf tangan kiri, sama apa janda-janda tua apa namanya? Iya, <tuk> <tuk> <tuk> janda. Lansia, <tuk> lansia. Nah kita dapat berapa? Cuma dapat 18 belas tambah 7. 18 belas tambah tujuh dapat 25 Dapat 25 puluh lima orang. Dua 25 nah, Satu orang isinya itu dua ratus lima Ini saya sengaja videokan biar orang yang ngadu tahu karena memang kita buat di situ santunan 250 karena kalau dikasih sembako kalau dikasih sembako karena katanya ketemu bunda anak kecil kayak itu bunda bunda kalau ada i, bantuan bantuan jangan pakai beras. Oke duit, alasannya apa? mau beli sepatu. Anak, anak yatim ya. Anak yatim. Anak yatim, karena mama masuk sekolah nggak punya sepatu. Wah, kalau begitu umumkan dulu atas nama Pambes Peta supaya yang punya rezeki, itu eh, bagi saya yang salurkan. Nah, seperti itu. Jadi saya bukan orang kaya bu ya. Ya ada di orang kaya, saya hanya Nah kita doakan yang ngasih sedekah ini, diberikan kesehatan selalu. Amin. Rezekinya berlipat-lipat. Ada 25 orang. Nah di sini yang sudah hadir, angkat tangan coba ya, yang mendapat duit. Yang ini ya. Oke, saya bagi, mana? Tunggu dulu, ayo. Mama naik, Mama naik Mana? Mama naik? Oh ya, tak panggilin mama naik. Oh ya, ini konsumsinya mama naik. Hei, aja, wiri wiri. Sama makanan ya? Iya, makanan juga. Bun, tolong makanannya, Bun. Sama makanan. Makanan. Sama makanan juga dimakan ya. Sudah nggak ada mukib. Jalan samping udah dijual. Sudah. Nggak apa-apa. <laughs> ada, misalnya makanan itu, belinya dua puluh dijual diskon itu. Nih, aku Ini <ctions> Diara. mana? Tolong makanannya Ya, Iya, nanti aja, dulu, Oh, iya ya. Ya, dulu, dulu. Oh, ya per lima Oh, Rika Rika berongso Tolong wakilin kalau Tolong wakilin wow. sayang Yating Bang Fatos. udah udah Opik Boyan udah udah Akila block it wakilin dulu. Masuk, masuk, masuk dulu wakilin dulu ya wakilin wakilin tunggu dulu Treyang wakilin berlima orang dulu Wa ini mewakili mewakili, <laughs> oh, mewakili. Ya. waro <Fusina> um, wakilin wakilin wakilin dulu wakilin Maaf ya, Bun. Maaf ya, <tutupi rees> <Akilin> lagi lagi <tutupi rees> Aku lagi dia <tutupi rees> belum datang, udah jadi tamu, wakilin, wakilin, minta tolong. Ibunya Alex kok. So. Enggak, belum, belum, enggak datang. datang, belum datang. Mama Hah? Mama Yudi, nanti aja. Amin aja ya. Ayo, pak bes. Oh well... ibu ya ibu ya, ibu janda. ibu ya janda. ibu ya janda. Anak, ibunya, ibu nenek ibu nenek. Nenek, nenek, nenek, nenek, nenek. <laughs> tim ya tim. Apa Iya sih bu Andesco. Iya. Nanti aja Mama aja. Ya, ya. Uh -huh. yang, yang hadir nggak makan? Makan tuh. Lagu. Ya, ya, yang anggota petanya, ya. udah, ya udah, yaudah. salam. ya udah, papa mau bagi-bagiin makanannya, enggak, wis udah.